Have you beaten this clown anyway? Three. Really? Only three? <laughs> Funny. Seem like more. Hey players, kali ini Miminzon mau bernostalgia dulu lewat karakter satu ini. Ya, kalian sudah lihat judul videonya kan? Chris Bandygood, 4 It's about time. Jangan skip video ini. Mari kita bahas bareng-bareng. Tidak peduli apakah kamu termasuk gamer yang tumbuh di era PlayStation pertama atau tidak, nama Crash Bandicoot pastinya sudah tidak asik lagi. Seri game platformer 3D klasik besutan Naughty Dog ini memang sangat populer dulunya, saat masa generasi pertama PlayStation masih berjaya. Setelah Activision membangkitkan franchise-nya lewat remaster Crash Bandicoot and Sen Trilogy, kini mereka bersama Toys for Bob akhirnya telah resmi merilis sequel barunya yang berjudul Crash Bandicoot 4 It's About Time. Hadir sebagai sequel kelanjutan Crash Bandicoot Warpath yang sudah dirilis selama lebih dari dua dekade lalu, Ekspektasi fans akan game ini memang cukup tinggi, apalagi setelah dua game remake Crash Bandicoot and Sand Trilogy dan Crash Team Racing juga mendapatkan resepsi yang sangat positif. Jadi seberapa solid kualitas Crash Bandicoot 4 ini sebagai sequel baru yang sudah lama dinantikan, apakah game ini sukses menjawab ekspektasi dari para fans? Kita mulai dari jalan ceritanya dulu. Hadir sebagai sequel dari Crash Bandicoot Warped Game ini kembali menceritakan kisah petualangan Crash dan Coco yang lagi-lagi harus berhadapan dengan rencana jahat Dr. Cortex dan Entropy yang berambisi untuk menguasai dunia dengan kekuatan pengendali ruang dan waktu. Meskipun Crash berhasil mengalahkan mereka di game sebelumnya, namun kedua sosok antagonis ini berhasil keluar dari penjara waktu berkat bantuan Uka-Uka, mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk membuka portal dimensi. Dokter Cortex dan entropi yang menyadari potensi kekuatan untuk mengendalikan ruang dan waktu akhirnya memulai operasi besar mereka demi bisa menguasai dunia sekali lagi. Aku-aku yang biasa kalian sebut bedak menyadari situasi buruk ini langsung mengajak Crash dan Coco untuk menghentikan rencana jahat tersebut. Dan dari sinilah petualangan Epic Crash yang menggiringnya melewati ruang dan waktu dimulai. Jalan cerita memang tidak selalu menjadi fokus utama dalam game Crash Namun setidaknya para fans masih disuguhkan dengan konflik seru yang harus dihadapi Crash Meskipun dia sudah menghentikan rencana jahat Dr. Cortex berkali-kali Mimin juga ingin memberikan pujian pada kualitas kapsin Cerita yang selalu dipresentasikan dengan sangat ekspresif Dan dipenuhi dengan momen komedik yang sangat menghibur Selanjutnya, cita rasa klasiknya masih dapat banget tidak memakan waktu lama sampai kalian dilempar langsung ke dalam permainan dan pada poin ini, kalian akan langsung menyadari banyaknya persamaan Crash Bandicoot 4 dengan seri klasiknya. Daripada bereksperimen dengan elemen atau konsep gameplay, mereka tetap mempertahankan gameplay platformer 3D yang sudah sangat melekat dengan game mainline Crash Bandicoot. Lebih dari sekedar mempertahankan, mereka bahkan juga sukses menyempurnakannya dengan kualitas yang lebih dipoles. Kini animasi karakter terasa sangat mulus, kontrol yang juga terasa lebih responsif, kualitas grafisnya terlihat colorful dan memanjakan mata. Dan masih banyak lagi elemen klasik lain yang dipertahankan. Alur dari setiap level yang kamu mainkan juga tetap sama, di mana kamu harus melewati berbagai rintangan dan musuh yang menghalangi jalan. Menghancurkan crit dan mengumpulkan Wumpa Fruit untuk mengincar skor tertinggi dan setelah itu langsung memainkan level selanjutnya. Jika kamu termasuk fans yang setidaknya sudah memainkan seri klasik Crash Bandicoot, game ini dijamin akan langsung membawa kesan nostalgia kuat. Selanjutnya, platforming yang lebih seru dan menantang. Sepanjang campaign, cerita utamanya kamu akan bermain sebagai Crash dan Coco, di mana keduanya memiliki kemampuan yang cukup identik, baik itu saat menyerang dengan gerakan speed attack atau melakukan sliding. Sebenarnya, skema kontrol yang sudah dipoles dengan gerakan animasi yang mulus dan responsif sudah cukup untuk membuat gameplaynya terasa seru. Namun, developer Toys for Bob tidak ragu untuk menuangkan kreativitas mereka dengan menghadirkan mekanisme baru yang membuat pengalaman platforming menjadi lebih seru. Mekanisme tersebut dihadirkan lewat sebuah objek hidup bernama Quantum Mesh. Setiap Quantum Mesh sendiri memiliki kekuatan spesial yang dapat kamu gunakan mulai dari memanipulasi gravitasi, menukar eksistensi objek, hingga memperlambat waktu. Setiap level dalam game ini akan menawarkan segmen atau bagian khusus di mana kamu hanya bisa melewatinya dengan mengandalkan kekuatan dari Quantum Mesh. Sebagai tambahan, game ini juga menawarkan level dengan alternate timeline di mana kamu bisa bermain sebagai karakter lain seperti Dr. Neocortex, Dingodile, dan Tauna. Berbeda dari Crash dan Coco, setiap karakter dari alternate timeline ini memiliki variasi skill yang unik. Contohnya seperti bagaimana Dr. Neocortex dapat menggunakan Raigan yang dapat digunakan sebagai senjata sekaligus merubah wujud musuh menjadi platform pijakan. Selanjutnya, stage di game ini sangat bervariasi. Selain dari kualitas visual yang memanjakan mata hingga gameplay platforming yang lebih seru dan menantang, Mimin juga ingin memberikan pujian pada desain tiap level atau stage yang diracik dengan detail mengagumkan. Setidaknya ada 43 level normal yang bisa kamu selesaikan di game ini dan setiap levelnya memiliki keunikan tersendiri, baik itu dari atmosfernya, variasi rintangan, hingga musuh yang harus dihadapi. Ini membuat pengalamanmu setiap kali memainkan level baru terasa berbeda, dan sampailah kita pada kesimpulannya. Hadir sebagai sequel yang sudah sangat lama dinantikan, Crash Bandicoot 4 ini sukses menjawab ekspektasi fans, veteran maupun pecinta game platformer dengan kualitas yang luar biasa. Selain dari gameplay dengan cita rasa klasik yang masih dipertahankan, Toys for Bone juga tidak ragu untuk menuangkan ide kreatif mereka demi menghadirkan sensasi platforming yang lebih seru. Mulai dari implementasi mekanisme Quantum Mesh, tambahan moveset baru seperti World Running, karakter playable yang beragam dengan kemampuan unik nya sendiri hingga di setiap level yang diracik dengan detail mengagumkan. Semua ini berhasil dikemas dalam satu paket game yang pastinya tidak boleh dilewatkan oleh para fans. terlepas dari adanya komplain yang mengklaim kalau tingkat kesulitan gamenya terlalu tinggi, namun Crash Bandicoot 4 ini tetap memberikan skema kontrol yang sudah disempurnakan dengan baik dan alur permainan yang mudah untuk dipelajari dan dikuasai dengan cepat. Penasaran kan? Apalagi bagi kalian yang sudah mengenal Crash Bandicoot mulai dari PS1, kalian bisa cobain main di Playzone Game Studio PS4 Jalan Muhammad Seruji 193 Patrang Jember. Karena banyak diskon juga buat kalian dan tempatnya cozy banget. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng juga agar kalian tahu referensi game apa yang harus kalian mainin. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram kita, jangan malas baca deskripsi video karena disitu banyak info pentingnya.